Nah teman-teman mungkin saat ini kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya program Shopee Afiliasi Jadi Shopee Afiliasi adalah program Shopee yang menawarkan penghasilan tambahan untuk para konten creator hanya dengan mempromosikan produk Shopee melalui link di media sosial Nah ini cocok untuk teman-teman yang sering bermain di media sosial Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorial bagaimana cara mengaktifkan program Shopee Afiliasi tersebut. Langkah pertama kita buka aplikasi Shopee seperti ini. Kemudian jika aplikasinya sudah terbuka seperti ini, di sini kita langsung saja masuk ke menu saya. Kemudian scroll ke bawah sampai menemukan Shopee afiliasi program seperti ini. Nah, di sini kita langsung klik saja pada bagian Shopee afiliasi programnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini langsung saja kita pilih "Gabung Sekarang". Lalu di sini kita pilih "Saya seorang afiliasi", kemudian selanjutnya pada tahap ini kita masukkan terkait dengan informasi akun kita. Di sini untuk pengisiannya mulai dari tipe akun, nama pengguna, nama depan, nama belakang, sapaan, tanggal lahir dan yang lainnya. Oke, kita langsung isi saja seperti ini contohnya. Nah, teman-teman, di sini juga kita harus mengisi terkait dengan alamat tempat tinggal kita. Di sini kita langsung isikan lengkap saja, berikut juga dengan nomor handphone ataupun alamat email kita. Nah, jika sudah, di sini langsung saja kita bisa memilih selanjutnya. Nah, di tahap informasi media ini, kita harus menghubungkan minimal satu media sosial yang kita miliki. Contohnya, seperti ini: di sini saya memilih TikTok yang akan dihubungkan sebagai media sosialnya, kemudian pilih "Lanjut". Lalu, di sini, seperti biasa, kita harus login ke media sosial tersebut. Jadi, di sini saya login menggunakan akun Google seperti ini. Nah, kalau misalkan ada permasalahan terkait dengan validasinya, di sini kita bisa langsung memasukkan username akun kita. Kemudian, pilih konfirmasi. Nah, di sini juga teman-teman harus mengisi informasi terkait media sosial yang kita tautkan. Contohnya, di sini tadi saya menautkan akun TikTok, dan di sini kita isi di bagian media sosial utamamu. Nah, kita pilih platformnya terlebih dahulu kemudian untuk platformnya contohnya tiktok seperti ini dan pilih rentang jumlah pengikutnya seperti ini nah kemudian kita juga harus mengisi spesifikasi kategori, tipe, kemitraan Lalu di sini juga kita harus memilih beberapa atau salah satu alasan bagaimana kamu mengetahui sofi afiliasi program. Nah di sini kalian mengetahui afiliasi program itu dari mana teman-teman. Nah kita bisa memasukkan jawabannya yang ada di sini. Oke langkah terakhir kita checklist bagian kebijakan privasinya. Setelah itu kita langsung kirim seperti ini nah teman-teman untuk pendaftaran di sini sudah selesai dan di sini ada tampilan terima kasih atas aplikasi kamu pendaftaranmu telah diterima dan akan ditinjau oleh tim Shopee dalam waktu tiga hari kerja nah nantinya untuk informasi apakah aku Gun Sofi afiliasi kita diterima atau tidak akan ada jawaban melalui email yang tadi kita masukkan teman-teman. Nah untuk jawabannya sendiri nanti paling cepat kemungkinan tiga hari kerja. Nah kita rajin-rajin saja untuk cek email masuk kita. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.